Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslor Tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilang Di kabar pertama para sahabat ya di sini ada info penting banget untuk warga Konoha Besok itu ulang tahunnya BBL. Dan kita semua warga kekonohan dihimbau nih. Ini informasi langsung dari Bu Fir. Ramaikan di akun Twitter besok lesa lover semuanya. Hashtagnya happy Fatih day. Perhatikan hurufnya, persahabat. Ya. Huruf besar kecilnya juga diperhatikan biar trending di akun Twitter. Semangat ya untuk besok mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti malam Bismillah persahabatnya semangat kita trendingkan spesial hadiah ulang tahunnya Abang L kita lihat kalimat caption info yang dituliskan oleh Bu Fir Dimulai jam 00.00 .00 WIB nanti malam Bismillah yuk semangat trendingkan Wow Kita lihat juga tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Keep Calm. Diperhatikan besar kecilnya tulisannya guys Biar bisa trending Hashtag Happy Fatih Day Masya Allah Begitu kompak fanbase untuk siap mentrendingkan Spesial di hari ulang tahunnya PBL Luar biasa Kemudian juga bersama kita simak nih, ada potret hadiah ucapan juga dari orang-orang baik, Barakallah fi umri al-fatih, from dari Leslar Lovers. Wow, keren banget ya Leslar Lovers, makin kece, Masya Allah, makin bangga dengan Leslar Lovers yang selalu kompak. Yang selalu solid untuk selalu mendukung keluarga Leslar. Kita lihat juga berserbet, ya. kalimat caption yang ditulis oleh akun Al-Fatih Chandu, Masya Allah, tabarakallah, barakallah fi ombreq, Abang Muhammad Leslar al Bilar. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti untuk kedua orang tua. Amin. Alhamdulillah, balonnya udah sampai ke rumah gaharu mudah-mudahan Abang suka Terima kasih on the first berkah selalu rezekinya Masya Allah ternyata persahabatnya ya sudah tentunya di rumah gahar sudah sampai luar biasa Alhamdulillah begitu banyak doa dukungan dan hadiah yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah persahabatnya dengan rezeki yang lancar berlimpah dan semoga selalu sehat untuk kita semuanya kemudian juga persahabat kita lihat di Ungani IGS-nya dan satu jam yang lalu Omar Dewi dan Kak Claudia sudah tiba di bandara, ini satu jam yang lalu persahabatnya tadi sore Masya Allah Alhamdulillah ditemani oleh keluarga besarnya Papa B yang mengantar Oma ya Hati-hati Oma Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dengan selamat. Kita semua doakan yang terbaik, semoga ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari keluarga besar Leslar, terutama Papa Bilar yang tentunya akan memberikan kejutan untuk kita semuanya. Selanjutnya bersabik kita lihat juga di sini ada obrolan dari Ustadz Fahru bersama Papa B. Ini saat main bola tadi pagi ya. Sambil canda tawa obrolan sama Ustadz dan rekan-rekan marwah MC Bapak Bilar membahas keberangkatan umrohnya dengan Ustadz Masya Allah ternyata rute keberangkatan Bapak B dan Pendelesi serta BBL itu dari Madinah Dari Madinah dulu langsung ke Mekah nantinya Masya Allah Lancar terus yang untuk idola kesayangan Bismillah, berkah, barokah Ibadahnya juga mudah-mudahan Tentunya mabrur dan mabrur roh. Doa kami selalu menyertai untuk Lesler family. Masya Allah banget ya. Kita yakin bahwa Lesler akan bangkit kembali. Dan selanjutnya, persahabatan jadi. Ingatkan juga untuk warga Konoha yang belum mampir ke akun YouTube-nya Marwah. Silahkan mampir, persahabat ya. Karena situ ada keseruan, Papa Bilar main bola bersama tim Marwah FC. Semangat terus ya untuk kita semuanya, dan kita lihat juga di unggahan A. Benimolin Sofian baru saja mengunggah potret foto bareng Kak Rara nih, Masya Allah, couple ya bajunya. Namun kita dibikin salpak juga nih kalimat caption yang ditulis oleh AB Beni. Nanti kaosnya mau disablon ayah bunda Mantap enggak atau ada ide lain katanya tuh Wow Ternyata nama panggilannya ayah bunda nih persahabat Masya Allah Sakinah mawadah terus ya untuk albeni dan karara amin Berikutnya juga persahabat Kita mampir di unggahan PJ Illustration Wow ini adalah portrait foto, foto The Gangnya Bunda Lesti nih Wanita-wanita cantik, wanita yang sangat soleha Masya Allah, Mama you the Gang katanya para sahabat ya Kita bangga kepada Lesti Kejora, Circle-nya bukan kaleng-kaleng Semoga silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita selalu mendoakan, selalu mensupport dan mendukung yang terbaik Untuk idola kita Masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di malam ini